Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Ita di sini di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar. Senang banget untuk ketemu kalian lagi ya soalnya kemarin kemarin itu tidak bisa untuk syuting-syuting seperti ini lagi seru-seruan seperti ini dengan game. Aduh, ikut kutu alasan re. tapi aja, sekolah lagi padat padetnya agenda ya dan aku harap kalian memakluminya dan bisa untuk fokus ke sekolah sebelum kalian nonton ini tapi, tapi tenang, karena uh, Bu Ita sudah di sini maka ini adalah saatnya kita untuk kembali ke dunia game, dunia virtual yang tidak bisa diwujudkan dengan dunia nyata ya. Kita akan bersenang-senang di dunia uh, lain, uh, uh, move ya, move, move, move apalagi kalau bukan rumah idaman kita kalian kalian kalian kalian pasti sangat senang banget sama game ini ya enggak ya. apalagi kalau bukan adorable oh oke okay. kemarin sempat uh, banyak question ya sampai ono oh, deep di question bareng ikut no dong it's it's good uh, which is good dan uh, berarti, atensi kalian tentang Adorable Home ini sangat-sangat, apa ya, banyak, rek. Uh -uh. Dan aku nggak nyangka, yey uh, view-nya, ha, seribu view. Wee, dalam waktu dua bulan, yo. Uh, dua bulan, wess. Aku aku apresiat sekali, terima kasih untuk yang nonton dan ngikutin, yo, Adorable Home bersama guruku Gamer. Oke. Okay. Kalau kalian baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang dan langsung subscribe, subscribe ya yorek, <tuh> subscribe, like dan tonton video-video kita yang lalu-lalu. Baik ada game yang klik sama hati kalian. Ayo, Lek memang ono oh, suara-suara bacaan-bacaan Alquran memang eh, di masjid sebelah sedang ada bapak-bapak yang membaca Alquran bersama. Jadi maklumi saja kita fokus ke sini, right? Oke okay, tanpa lama-lama yuk kita langsung saja press circle to start. Alright everybody. Hah, apa yang akan menunggu kita di rumah Mbak Feli dan Alex ya? Wih malam. Iki segodongku kok. Aduh hebring. Wih uh, bisa nggak bisa kalian lihat? Uh, yeah. Oke okay, ya aku kangen banget ini jepret apa? Jepret kamera semacam ini ya. Pressure sudah quickly, <tuk> <tuk> kalian lihat enggak? De, de layar sekarang <tuk> sudah ada meong yang yang aduh ayang-ayangan, aduh uhu. Kapan bisa, bisa ubuh gini? Aduh tidak sempat sekarang. Aduh baiklah, baiklah. Iki aku ngeklik ini ya, reolek. Dek enggak enak, ya Oke, okay, and save. Moment has save wih aku koyok mah banget gak main niki sungguhan koyok mungkin sekitar dua bulanan iya soalnya dadi panitia ujian aku tidak bisa sehari dua hari selesai itu harus sampai pelaksanaannya selesai <laughs> oke okay, kita fokus lagi ke game ini uh, would you like to try a different look kita ditawari apakah kita ingin ganti karakter atau tidak ganti gak ya tapi aku masih serak sama mas Alex Oh iya, bagi kemarin yang uh, sempat tanya ya, bu, itu gimana kok? Mm -hmm, ada, mm -hmm, ya you know lah pertanyaan yang mana Iku, krek kamu satu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang Yang mungkin terdiri dari 6 cowok dan 6 cewek Itu tidak akan Mempersempit pilihan kan, iya kan? Jadi santuy saja, jangan adip dip mikirnya ya. Oke, langsung uh, maybe later ya, maybe later. <tuh> rumah ini, apakah suamiku masih ada di rumah atau tidak ya? aduh Hai Molly, eh aku aku lupa, aku lupa nama-nama empusku -nama itu siapa, Sumpil. Aku lupa, gak apa-apa ya, aku roto ta tanggini rek. Iya roto kesel lagi ya wait a second we're back ya yeah. dengan bantuan tiny winnie tiny winnie desku ya yeah. yang aku gunakan untuk mengerjakan tugas sambil rebahan di kasur oh ya yeah. dan kalian kalianlah like, misalnya bertanya-tanya Bu, uh, studi ini kok ganti mana pink ini pink lagi <laughs> hijau saya sedang diusir sama yang punya rumah ya iya ibu saya tidak ada ha, game game gamean karena masa ujian ya nguno jadi psk kesita ya wes e, karena ada ruangan kamar ya udah pakai ini aja ya iya e, di mana hati Gryffindor tapi kamarnya ijo-rojo-rojo ah. Gryffindor komen di bawah ya siliterit komen di bawah have komen di bawah Ravenclaw uh, yoi apa ah, di bawah ye. Oke, okay, kita akan bertemu dengan Molly ya sekarang. Aku ikut lali, cenderungnya. Embusku ikut sopoh, aku aku lupa, aku lupa. mau nol Molly, Molly mana? Kena gabu, nih gabu. Ah, tak aku nggak pernah lupa <laughs> Itu comele sumpah Snow wants to stay alone right now Snow lagi nggak pengen diganggu oke okay. kita tidak akan mengganggu kamu sayang oke okay. garden garden ada apa? garden oh iya kemarin ada yang request juga sih kayak bu buka kitchen hmm tak buka no kok tak buka derek. Iyo, iya berarti hari ini aku mang nonton episode ketiga iya bisa tak buka kok nih Unlock require Unlock require Ingredient loh Berarti ingredient ini de Perkebunan re. De. Aku farm uh -uh. Coba form ya eh, Aku punya sapi Ternyata ya Allah kok amnesia polong ini? Kita ambili Satu-satu ya Kita ambili uh, Telur ayam yang ada hmm. Kita dapat satu dua tiga eh pira kemah ya Nana Halo Nana Ya Allah lucu gogo gogo Bu go. Hai wih anakmu -uh. ah kita dapat susu uh, boleh tuh buat yoghurt terus es krim dan bahannya organik jadi pasti rumah ini tuh sehat ha uh terus oh kita dapat bawang merah yo siapa yang suka bawang merah aku suka bawang merah bawang merahku enak enak semua makanan kalau apa di, di gado sama bawang merah it's amazing oke okay, kita bisa nanam lagi kak ya oh bisa just a crop you want to grow hmm. hmm jadi untuk membuka satu slot tanaman lainnya kita harus minimal panen tiga tanaman dari satu lahan yang sama ya wes kita coba uh, menanam strawberry uh, just scrub untuk confirm Oke okay, kita tunggu ya berapa 8 jam bisa di speed up tidak bisa saudara Baiklah kalau begitu kita harus sabar ya oke okay, uh, move ke eh, adik bayiku ya oppun nasipe yo ya Allah ih Dia sedang digendong Bunda. Hai Evelyn, halo lucu nih. Saya lontar mamamu. Iya, ah, lucu lucu. Cius, lucu lucu berarti yang belum kita buka itu garden ya semua udah dibuka ya berarti ini deket-deket episode akhir dong tapi tenang rek re. lah misalnya kalian suka ambil apa adorable home yang seperti ini gameplaynya adorable home ya kayak tata tata rumah perapotan dan lain sebagainya nanti ada aku siapin itu namanya love pocket lah nggak salah atau house pocket aku lupa judulnya cuma anak pocket-pocket yang ono daniku unyu, unyu banget. Uh, nanti kita cek yo. Kalau kalian beneran pingin, uh, komen on bawah, komen on bawah, ngomong on love pocket. Uh, uh, kak main love pocket, love pocket, love pocket, love pocket. Nanti yang paling banyak, aku janji main love pocket. Oke. Okay. Mm -hmm. Alright, alright. Ah, uh, kita cek ruangan lainnya. Alex, di dia Alex Oh moment, oh moment. Ya Allah, ya kita baru dapat 6 picture. Oke. Okay. Uh, bedroom Eh, tapi untungnya aku nggak pernah nemuin sing aneh-aneh loh ndek adorable home to use. Aku aku lihat apa konten orang-orang yang koyok nemu sing aneh-aneh loh. tidak gameplay kita bersih di sini, -eh. Halo. Oliver. Ya wes, kita akan memulai untuk merumat empus-empus kita yang tercinta, majikan-majikan ya. kita yang tercinta. Nanti aku mau beli empus lagi. Oke. Okay. Stroke ya. Kamu mulai nakal-nakal tak jual loh. Oke. Uh -uh. Oke. Okay. Enggak okay. oke. Okay. Loh. Oh, anak sapa aduh mau baru main udah mati rek aduh aduh kok mati tidak boleh meningsui hah oke okay, perutnya ya perut perut ekor ekor ekor coba ekor Gak kena bisa oh oke okay, paha paha bisa ya pokoknya oh, enggak boleh iya iya Purr. Wah, why ki forever iki Ini akan selamanya, bung. Oke, okay. uh, perut, terus uh, paha, mana nih pahamu? Oke, okay, oke, okay, we got this. Uh, paha, tidak nunggu dia duduk, ee. -e. Itu, ay kurang satu dong, Oliver. Oliver, kita belum nyoba tangan nih. Nggak mau nih. Aduh. Ngeri nyoy Perfect love. Oke, okay, accepted. Oke okay, ya, lanjut kita mau potong kukunya si Oliver. I hate this job. But I love them karena cute banget. Oke. Okay. Oke, okay. aku tidak menyangka itu akan terjadi. Oke. Okay. Oke. Okay. eh uh, eight to go iya iya iya oke okay. iya iya terus oke okay. Biro aku aduh aduh aduh sorry oke oke oke atas atas bawah iya oke okay. dua ya ojo menyanyikan kesempatan oke okay, satu satu Oliver Tak beliin whiskas kamu ye Tak piliin whiskas kalengan kamu yo, Karena jadi anak baik Le jadi anak baik yo, Kata kasih whiskas toh Mandi ya habis potong kuku, uh, Apa? Empus empus Apa? Empus empus Empus Take a shower Mohon maaf yore ya, Roto distraction ngene ye Ini kutu detail atau no? Halo? Kutu detail? Wah, iki. Alamat, iki Sorok, ini hidup saya, ini. Waduh... Kudu ditahan, dong. Aduh, baik. Oh, baiklah. Oke, okay. oke. Okay, everybody. Alright, stay still. Stay still and you gotta love that. <tose> Ayo, iki Iki kate ngetutno nanganan nang narei ngiri Ditutno no nganan Hello Oliver Ayuh, Tanganku diingin, megangin pegangin shower Oke, okay, accept Oke, okay, Hedwig What you got for me? Oh, it's so sweet Hedwig? Kamu tau Hedwig? Nggak? Iyo, iku Burung dene, Harry Potter I'm Harry, Harry Potter You're Harry Potter Harry Potter has come to Hogwarts Harry Potter Harry Potter Harry Potter Oke okay. uh, Max <laughs> iyo ada Gabu ya. Yeah. Ingatkan aku ya Untuk mengingat nama-nama bocil ini Gabu Snow, Oliver Sama Max uh, Max belum mandi, ya mandi Ya mandi. Es baba, wes. Ayo, wes. iyo Opus. iyo Max. Max. Max, aku menyiapkan air ini khusus untukmu. And you fail. Fail. Oke okay, dah. Oke okay, dah. Max. Max, please. Be nice to me huh. Kayak Max lagi Bener-bener gak mood mandi ya. Hmm, mengingatkanku pada seseorang gak mood mandi Oke, okay, try again of course Aku tidak akan kalah dari Kucingku satu ini Hah? Siapa bilang pertempulan ini berakhir Max Ini belum berakhir Ini bahkan baru dimulai Sini! Sini ya! Ayo kurang titik! Kurang titik! Kena kepala! Ya. Aduh! Aduh! Aduh! Mm. Mm -mm. Mm -mm -mm -mm. Ayo! All to right, go! One to go! Three! Two! And! One! Okay. <laughs> Maaf ya! <laughs> uh, kewibawaan saya kadang hilang gara-gara <laughs> Oke okay, lanjut, accept Max udah clear Lah Habis <laughs> dimandiin minta di stroke Stroke? Nggak maksudnya di elus. Oke okay, Max Itu yang akan aku lakukan Max, karakternya apa kemarin lupa Oke okay, aman, Iki tebak-tebak berhadir ya Iki, guys Tebak-tebak berhadir ya Iki. Koeh e podrom oliver deh oh kan, maah -ah. podo be oliver mostly Mostly Satu nih deh mana ya Podrom sama oliver ternyata Di area badan Oke okay. kalau snowy go randomly ah -ah. Oke okay. Koko tangan ye Alright <laughs> Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Fokus. Ih, ih, Terus, ih, I see you. Sorry, sorry, sorry. Lagi high banget laku nembak Jesse soale. I see you looking at my beat. I see. Dengge dengge dengge dengge joged dah. <laughs> Opusi. Gue susah bahasa Korea kok. Aduh, aduh ya Obi gi. Kae so gi, mpe Enggak boleh pecimis ayo. You can do it. Tenang. Stay calm. And everything will be okay. Ah. Ah, kenapa memotong kuku Opusi tuh bisa sedepressing ini? <laughs> Oke, okay, try again. Dorong-dorong kawanku Oh iya Para siswaku Jika Max tidak menurut Aku akan cari kucing lain ya Ya, Tolong nanti bilangin Max Kalau nakal-nakal Tak balik no ke adoption ya. Biar diadopsi sama orang lain Yang mungkin lebih sabar daripada saya Idi Idi Idi i didih di. didi. Kada, aduh, tricky banget sih Ayo lah Kekuatan ninja Suriken Suriken Aduh, aduh, aduh, mama Aduh, mama, guri Ih, Aduh Aduh Alambo Oke okay. Penentuan nih ki, penentuan. Lagi gak kecakar, lolos sih. Ayo, angin sih. Ih, ngebek taykirak aduh Bisa. <taps> <taps> Hah, oke. Okay. Ready to go. Ah. Si nafas sih ya. Aku tahu ini bukan game horror, tapi mm hmm, deg-degannya itu. Aku punya satu lagi namanya Tiger ternyata. One to stay alone right now. Oke. Ye, ya enggak ada masalah lu, yeah. Oke. Okay. Uh, bedroom sudah ya bathroom. We, halo Pak Alex. Iya, Rek, wis malam berarti Pak Alex sudah pulang kerja lek like, ngono. Jadi dia mau kosok kiki dan maybe akan bubu setelah ini. Hmm -mm. Oke, okay, terus habis itu Hai, iya Iya, gosok gigi ya Kalian gosok gigi enggak sebelum tidur Kenapa kok harus gosok gigi Soalnya, kalian enggak gosok gigi Sisa makanan yang sempat kalian makan Waktu makan malam, itu akan Ketinggalan di sana Dan, pasti ngerti lah, rek, dan lain sebagainya Dan kalian enggak mau kan, itu terjadi di gigi cantik-cantik Kalian, gigi yang apa Sehat itu, kan enggak mau Tuh jadi, gosok gigi sebelum tidur. Oke, okay. terus habis itu, uh, sayang, aku pulang. Makasih ya, makanannya ini. Aku um, cintaku, cemewawi, asep. Oke, okay. oke, okay. eh, saya ganti tepak-tepak makan. Iku apa? Lupa gini ya, gue oke eh, aku pin ganti tepak makan tapi ya aku ganti nih mm -mm. oke okay, kita akan nyiapkan uh, makanan untuk Alex kerja besok ya jadi ya besok dicacilah menune sekarang konsep dulu hah bawa naik besok main course loh kok main onak dua wah ini, ini harus mencari di toko toko toko toko Mana ya, food? Nah, ini nih, kan kita punya toast slam sama sushi. Mau pakai sing mana dulu ya? Eh, pudingnya enak jus ingredient. Nah, boxnya aku pingin pakai yang ini loh. Eh, hey, kok gak bisa? Kok gak bisa nih aduh masa sudah tidak boleh pakai ini ya, ya sudah deh oke karena kita memanfaatkan uh, bahan makanan apa yang ada di kulkas ya wes lah kita kasih daging ya biar energi prima ya ekrol eh ekrol enak cius ekrole lehok ben enak igu Hah, tidak tertandingi oke ekrol opo opo Tempura Tempura itu kayak bertekstur kan ya kayak pingin sing lembut deh Soalnya daging itu Mas bertekstur Jadi kayak Wess Mau ini Kan gak mungkin Sebelahnya juga Karakternya sama roll Dan ini Dessertnya Oh tak Puding ya Puding ya Puding Puding Puding puding. Wess deh kayaknya Tapi Mas Alex belum Berangkat kerja Jadi ya Begitulah Oh iya, woo. Sekarang karena kita udah punya empus-empus yang cantik-cantik, sorry, kita ngasih makan mereka ya lewat mangkok-mangkok yang cantik-cantik. Ini juga. Oke. Okay. Ada yang kita kasih ikan kering, ada yang kita kasih makanan empus yang enak. Oke. Okay. Terus ada yang kita kasih. Ikan koi kering, ya, koi. warna nek ko Terus uh, makanan empus biasa yo. Sale tiger suka iku sing biasa iku. Lek seneng iku njaluk sing premium, ancan boti bare Oke, okay. terus ini minta yang yang biru. Koe biru iku teri. Be. Sama ini minta yang yang delicious food. Oke. Okay. Baiklah Mungkin ini adalah saatnya kita membuka garden ya Karena semua urusan rumah lainnya Kau peres Oke okay, kita buka garden Unlock area Oke okay. Di garden ada apa saja Oke okay. Masih kosong <laughs> Seperti hatiku ini Masih kosong Iya. Di uh, sini apa Aku leliling lali -lali dong Uh, apa ya? Oh ya, Allah, ikiloh. Nah, apa gitu? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, gorgeous no, no, atau sing Uh, natural natural saja. Like kamu tanya aku, otomatis jawabannya natural dong. Tapi like kamu minta gorgeous, kamu bisa komen di bawah. Nanti mungkin akan kupertimbangkan untuk masang aksesoris yang gorgeous. Tapi kamu bisa lihat. Uh -uh. Tapi like untuk sekarang, untuk sekarang, aku pingin masang itu yang taman yang mendamaikan jiwa, Mendamaikan jiwa. kok misalnya warna putih, warna hijau dan dalam apa ya pot-pot sing -pot kelihatan homey. Huh, Mungkin aku bakal pasang kala lili ya, lili. Oke. Okay. Terus Oh. eh <laughs> uh, mohon maaf sebelumnya ya, saya tidak tahu itu ada hati terus ada warna warna paletnya itu apa saya tidak mengerti ya jadi eh, kita kita lihat-lihat yang lainnya saja oke okay. ada coconut tree ala pantai opo ala kebun ala kebun yang ini deh ala kebun ya A banana tree it's okay Uh, garden chair, warnanya bagus sih. Tapi saya tidak ingin membawa pesan apapun yang tidak terlihat. Tidak. gara-gara lo question ini, aku malah kayak, oke, okay, oke, okay. ada yang membuka topik ini. Sepertinya tidak usah diteruskan karena saya tidak apa. Oke, okay. uh, pingin sing buat. Rebahan sih uh -uh. terus oke, okay, ini ah, piknik hi lucu, piknik oh yo, piknik dong oke, okay. terus garden garden lights ya, garden lights ya, uh -uh. sesuatu yang artistik, hm, boleh eh kita pasang dulu kita pasang dulu siapa tahu nanti moro-moro gak cukup kok kemarin kan eman kita wes memilih ini dan itu ekspektasi ini dan itu ternyata panggondeng gak cukup kan itu ngeselin <tuh> oke okay, jadi main uh, garden oke okay. Lily Lily ya yeah, Lily ya Sepertinya Lili itu cucoknya di sini. Terus ini di sini. Terus ini di di, di mana ya di sini? Oke, boleh, boleh. Ini di sini. Ih, uh, aku nggak nyongko bakal bagus nah ini di sini maybe uh -uh. ah yeah. ya uh, ini di sini uh uh adem di hati saudara of course di sini ya uh rerumputan uh, kita mungkin masih betul rerumputan ya yeah, di situ Kayaknya eh, masih bisa ditambah lagi kira Jadi aku akan aduh Lihatlah tamanku ini Sangat menedukan jiwa Bersama angin dan kunang-kunang uh -uh. Oke okay. Kita coba beli lagi Saya isu diisi sama perabotan kecil-kecil Soalnya uh, Lights ya Status okay, status Nggak ada serem cius Oh No nah leksingness masih oke okay lah masih bisa ku terima kehadirannya yang ini aja ya tapi hmm. yo yang ini aja terus amusement hih hmm. lucu kok kabel lucu sih tapi panggonya terbatas saudara kayak amusement facility next saja ya kalau misalkan kalian memang suka dan pingin nerusin adorable home masih bisa diteruskan dengan eksplorasi benda-benda uh, yang belum pernah kita pasang sebelumnya itu tapi kalau segi storyline itu kayaknya udah cukup di sini sih like misalnya uh, kita ngurusi si kucing ngasih makan kucing terus lihat aktivitas bak Feli, Alex dan Evelyn terus itu kayaknya udah udah tamat you know, simple as that tapi misalnya kalian mau uh, lihat bu berapa yang ini dan itu ngono you know. silakan it's it's yours komen di bawah ya oke okay. lanjut hiu nong wheel barang eh Japanese water ring Ya, seneng, ta? Of course. Hmm. Wih, le large facility kiko yoe rek Cius, iku bakal menarik banget lek, kalian pingin kita lanjutin ini di segi perabotan-perabotan dan desainnya. Iku penataan perabotan ya lebih tepatnya. It will be awesome. Wes, kita coba pasang apa yang kita beli tadi. Apakah masih cukup? Cukup dong. Kan aku beli kecil-kecil tadi. Da, da, da, da. Eh, main Terus Garden Terus Nah, seiso so kok, kawan Uh Oke okay. Oke, okay, oke, okay, oke okay. Alright uh, Mau nambah bunga lagi? Kok nggak delay aku? Soalnya udah Udah perfect ih <laughs> klise banget ngomong perfect Bu Ita ya udah ya udah Oke okay, kita tutup ya episode kali ini dengan melihat adik bayi yang lagi digendong Bunda uh -uh. Terima kasih udah nonton adorable home episode hari ini Ya, itu mungkin bisa jadi penanda kalau storyline dari game ini tuh udah selesai ya kawan-kawan. Kita sudah puas banget mengerawat kucing dan ini dan itu. He. Dan kita saatnya untuk move ke game selanjutnya. Apa game selanjutnya? Aku juga masih belum tahu. Tapi kalian bisa rekomen di bawah. oke okay? Jangan lupa like untuk kalian yang suka sama konten-konten semacam ini. Dan let me know dengan komen agar kita bisa apa yo ya, uh, menemukan sesuatu yang interesting atau menarik yang bisa kita mainin sama-sama ini oke okay. uh, saya Aquita Valentina see you in the next video and ciao dadah dadah dadah dadah